serta klik tombol notifikasi tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dan vitamin bahagia pastinya dari idola kita Lesnar tentunya. Baiklah loh sahabat seluruh manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari bersama ya tentunya kita membahas. Penampilan idola kesayangan kita hari ini karena vitamin bahagia full disuguhkan lewat idola kesayangan kita Lesti dan Rizky pilat Kita simak persahabatnya. Aduh, diunggah Leslie Entertainment ini selalu saja bikin happy banget ya, bahagia sekali, Masya Allah. Sayang banget sama bunda Lesti, tipin salam yamin buat bunda, Aduh Masya Allah banget ya. Happy banget melihat ketahuannya Bunda Lesti, bikin semangat, semoga Leslar selalu diberikan kesehatan. Berikutnya juga persahabat kita lihat di unga terbarunya Bunda Lesti, satu jam yang lalu. Memposting foto cute, foto cantik, persahabat ya foto manja, pokoknya ulala banget ya untuk Bunda Lesti. Penampilannya hari ini, Masya Allah, luar biasa the best. Hingga ada sebuah kalimat komentar yang diberikan dari Zevitri Carlina. Happynya Bunda Liesti, katanya itu persahabat ya bahagia sekali, katanya itu Bunda Liesti pastinya dong, masya Allah banget ya. Dan ada juga persahabat ya, ke komentar berikutnya dari Paul Ferry Fernandez uh, di sini mengatakan udah maksimal nih dek, katanya tuh masya Allah pokoknya luar biasa banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Tak mau kalah persahabat ya, tak hanya Bunda Lesti Gejora Tentunya persahabat ya, Bapak pun ini memposting sebuah postingan foto cute bareng Bunda Lesti Aduh cute banget nih mereka berdua hari ini Masya Allah banget Manja, cute, romantis pokoknya ada semuanya pada Leslar Dan kita lihat persahabat ya di slide berikutnya Postingan foto Leslar bareng Kaudhuri Salim Dan kita salvak dengan kalimat caption yang dituliskan jadi nyamuk di Mas Salim Katanya tuh waduh Mas Salim jadi nyamuknya Leslar ya Ini sedikit banget Kita simak juga persahabat yang sebelumnya diunggah model Lesti Ternyata ada Mama Iis Dahlia yang ikut menanggapi Ikut berkomentar Menja amat ini mamanya Fatih kata Mama Iis ya, Aduh luar biasa banget pokoknya idola kesayangan kita Dan untuk berikutnya persahabat kita simak juga di diunggah IGSnya Bang Puril Baru saja Bang Boril mengunggah sebuah postingan foto bareng Abang L bersahabat, ya ternyata Abang L lagi digendong oleh Bang Boril nih bersahabat ya, dan ada sebuah kalimat di situ. Bismillah, semoga sehat selalu ya kesayangan Ua, menjadi anak yang soleh dan berguna buat banyak orang. Amin, ini doa nih untuk Abang Fatih, semoga bersahabat ya. Abang L menjadi kebanggaan kedua orang tua, menjadi anak yang soleh seperti yang diinginkan. Kedua orang tuanya Dan untuk berikutnya juga persahabat ya, Kita simak Di sini ada sebuah unggahan dari IGS nya Rudy Salim Yang dari pos kembali oleh Bunda Lesti Ini bikin kaget banget ya <gifat> Wajahnya Bunda Lesti ekspresinya nangis tuh Persahabat ya aduh Masya Allah banget ya Ini ternyata hanya emoji saja Persahabat hanya editan Luar biasa pokoknya kesenangan kita hari ini The best banget Bangga bahagia mengidolakan Leslar pastinya. Jangan kemana-mana persahabatan Stay tune di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru Dan vitamin bahagia berikutnya dari Leslar Bagaimana tanggapan kalian silahkan Berkomentar bangun ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh